Halo, saya Jordi dari Jakarta. Saya mau berbagi sedikit pengalaman saya dalam proses penyembuhan COVID. Gejala yang saya alami: demam, batuk, pilek, sesak nafas, dan agak muang. Sebelumnya, saya mengira hanya batuk flu biasa karena saya juga penderita asma dan saya pun melakukan tes swab dengan hasil positif COVID. Lalu, dokter memberikan obat dan multivitamin, dan juga disarankan untuk isolasi mandiri, istirahat yang cukup, dan juga berjemur. Selain itu, untuk membantu menaikkan imun. Saya minum air hidrogen dari botol ini Selama 3 hari berturut-turut, saya minum air hidrogen ini sebanyak 12 botol Dan saya merasakan gejala covid seperti demam, batuk, dan sesak nafas saya yang jauh berkurang Dan di hari kelima, saya terkena covid, saya merasakan badan saya sudah fit kembali Di hari ke-11, saya melakukan tes swab kembali dengan hasil negatif Jadi untuk menjaga imun saya tetap baik, saya rutin untuk mengkonsumsi air hidrogen dari botol ini, hidrogen Trifinity